Gila, yeah guys. Bau jasa. <laughs> hey, selamat datang di Bloot Cheda. Yeah. Jadi, kita amat. mau uh, makan. Hirup, Oh iya kita mau menghirup angin segar banyak angin segar tapi angin segar ini spesial spesial jadi angin segarnya adalah angin segar dari nah ini dia angin segarnya angin, busan, nafas, pramukaria <risas> kita dapat dari mana sih? dari kita beli di toko online jadi ada banyak anginnya nih Angin ini, angin ini, angin apa sih tuh? Gibasan rambut Pramugari. <laughs> angin segar Pramugari, deh angin segar Pramugari. Terus bumbusan. angin embusan apa <laughs> pramugari ini paling mahal, enam puluh Oh ini yang paling, <laughs> yang paling <laughs> mahal, <laughs> ini yang paling mahal. Say. Nah ini ini yang paling mahal nih angin. KENTUT <laughs> 76.000 Coy Ini 69.000 Ini yang kecil-kecil nih anginnya nih Angin segar, angin.. eh oh, masuk angin, masuk angin juga ada 50.000 nya Masuk angin, angin, angin. gak masuk <laughs> Masuk? Apaan? sih <laughs> Ini angin kibasan rambut ya? Kita mau nyobain yang mana dulu? Angin kentut <laughs> Kita mau menghirup yang mana dulu? gue gak mau yang kentut, binga aja nih, satu-satu aja dibukanya. Jadi ini ganti-gantian nanti abis abis gua pakai dulu kita juga, ya kan? Iya pakai <laughs> okay. yang mana dulu? Kita coba yang mahal dulu ya. Gue mau nyoba ini. nih Apa? Kaya apa? Belajar aja lama. Angin pramugari lewat. Jadi kita mau cobain angin pramugari lewat. Ini harganya lima puluh ribu. ya, wanginya ya. Gue buka ya. Kita gue sedikit, lu sedikit aja. Kita bagi-bagi. Oh, nih baunya kayak gini nih. Coba cium dulu pemirsa. Eh pemirsa coba cium dulu. Hmm, cium. Aromanya, ayo tebak wanginya apa, ayo, <laughs> ayo tebak. Hmm, <laughs> gila Joy. Kenapa? Buang. Wangi banget Joy. Hmm, Joy, wangi banget Joy. Ini masih ada sedikit lagi. <laughs> Tolong. <tuk> wangi ya, wangi <tuk> ya, kan? <tuk> <tuk> oh. coba kita cobain satu-satu. jadi ini ini wanginya wangi aneka parfum nih cium nih oh. jadi, habis ini. Ya. Nah, tuh, biasanya tuh kalau kalau perabot gardu rumah tuh, kan kan di, di belakangnya tuh, <tuk> wah, wangi, wangi, wangi wang gitu. banget ya. Sekarang gua mau cobain, gua mau cobain yang angin segar. Kalau angin segar tuh, apa sih? Hah, iya, angin segar dari Pramugari. Gak tahu gue juga maksudnya gimana nih angin segar. Tapi kita coba ya. Angin segar, pulang buka nih ini. nih, cium, cium Gimana wangi aku? Bisa akhirnya. Okay, ini dong Indo. Oke, okay, gue, gue dulu yang coba nih. Yang kentut nanti dulu deh. Gue cobain yang ini dulu ya. Angin segar dia. Oke, oh oh, seger cok. Lu mau cobain ga, Jis? Terus, sini. <spek> yang, <menim sharing> yang penting wangi Cahe emang wangi. wangi sih emang wangi juga perlu garip kau sih eh sekarang kita cobain itu kan yang wangi-wangi udah tuh kita cobain yang kentut yuk gimana? iya? Yeah. oke okay, kita ketik kita sekarang hahaha Oke, okay. sekarang kita coba Mahal ini, saya 50000 Kayak gini doang <laughs> Anjir Oke, okay, sekarang kita coba Angin ketut Oke, okay. nah, Sebelum kita cium nah Ini dia anginnya udah. Jadi kita cium nih ya <laughs> <laughs> gila guys bau jasa <laughs> bau apa bau jasa bukan tuh dia Bawa coba lihat cium coba bau apa ya? coba bunyinya gimana ya coba <laughs> Anjir. Apaan? nggak mau Coba nah. dicium lagi Gak mau Coba Itu lagi Itu prabukara tuh manusia juga peng Gue pikir gak bau apa ketutnya Coba cium lagi Coba cium lagi Gak Kalingnya. mau Sekarang udah wangi gak. Sama dengan ketut-ketut manusia pada umumnya guys Oke okay. ini cium tuh Cium aku oh. percaya gimana baunya? <laughs> Terus ini... kembusan nafas, wah oh, ini bau cedung <laughs> ini mahal nih guys 69.000 kembusan nafas peramugali ya lu dulu apa gue dulu nih, lu dulu deh dari tadi gue mulus eh bukanya susah ini nah ini kita kita cobain, angin hembusan nafas terlalu Kali ini, dulu dia yang coba bau-bau episode, bau cross bau bau bau bau wangi, up atau bau wangi, bau wangi, bau wangi, bau wangi, wangi, apa? wangi, <tuk> apa malu gitu pas ke mata masa iya coba. Hmm, iya bodol emang <laughs> <Coba> bodol iya <laughs> bodol tau kalo kata gue ini kayak kayak kayak min min gitu loh bodinya tuh kayak min min coba. Coba. Coba. <laughs> iya bodol kan min iya bodol guys nih macem nih, ya oh. bodol kan <laughs> bodol kan <laughs> Oke okay, kita setelah cuci ada dua lagi ya. Dua lagi ya. Ini masuk uh, masuk, ini. Itu <laughs> masuk angin untuk gimana sih? Masuk angin pramugari sama apa ini? Angin kibasan rambut wow jadi gini, Wing. <laughs> Oke okay. kita coba. Tantran Mugari Harganya Rp5.000 Mahal guys Ada ketobainya kan? gak? Eh, ada ketobainya gak? Gak ada Emang si Reja ada ketobain <laughs> Oke okay. hmm. Bau Rejois Cay Rejois? Apaan Rejois? Sampo Sampo Rejois Apa? Mau dia Joyce ke pentin-pentinan, ke pentin-pentin. Jangan kau nggak percaya deh. Hahaha. Mau sabun, ah? Iya, habis keramas kali ya. Masa iya lihat pernah keramas pakai sabun, Jis. Ini kayak baru keramas nih. Masak-barusan ini di gitu. Coba lagi ba. Iya sih, kurasa. Iya juga sih. Jadi habis-habis keramas itu masih ada aroma aroma basahnya ya, cai. Coba lihat. Iya. Aku jadi berita sampo lain. Oke. Huh? <laughs> <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay, itulah wanginya dari. Angin kibasan berambut pramugari Kita ganti ya Itu apa? yang terakhir nih Masuk angin pramugari <laughs> Gue gak tahu nih bau kerokan apa bau apa gitu ya Oke okay, kita cobain yang terakhir Masuk angin pramugari Penasaran banget Harganya murah 50 mahal ya coy angin 50 ribu 2000an ya angin ban Oh <laughs> <lis> oli <lis> oli. <lis> oli tapi <lis> ini angin <lis> <lis> <lis> dulu Cep, kasih, -cer -cer. udah mau gpu guys <lis> coba lihat, <lis> hmm, gpu <boge> <lis> <lis> Aduh, nih, nih, kalau mau nih Nih, turut, turut, turut, turut, turut Eh, emang, itu, apa, orang buggeri kerokan juga ya emang Iya, kan bisa masuk angin di atas pesawat Nggak, maksudnya kerokan juga sih Coba. Bau GPU ke minyak-minyak kayak putihan guys Minyak putih yeah. Nih, oh, kalau okay. pucayanya gak ya, baunya ugcu kan nah kita udah udah nyobain nih angin-angin dari pramugari ada enam <laughs> tapi masih banyak sih katanya wangi-wanginya cuman kita beli 6 aja kita pengen nyobain karena kita perasaan deh ya, Iya, ya. gimana sih <laughs> ternyata sama aja wangi wangiannya bau-baunya itu sama dengan pada uh, manusia pada umumnya Oke, okay, sekian video kita kali ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan hidupin loncengnya Oke okay. The On Channel Eh